Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau Mencoba di spot kemarin ya Cari burung punai Atau burung tekukur lah Kalau datang tekukur ya Target tekukur, kalau punai datang ya Punai datang, eh target punai Tapi cuacanya Berkabut nih, sahabat Tuh. aduh alamat ini silau lagi aja nih mendung ya mudah-mudahan ada poinnya oke saya mau prepare, prepare dulu kukur habis jatuh dia Oh ini beraya hidup ya, dan kukur poin jarak jauh. Halo, hari ini sangat melelahkan nih. loh. dari jam sepuluh sekarang udah jam dua nih. Baru dapat satu poin ya, kubur di Spot Punah ini di sini nih saya balik lagi ke sini gak dateng dia aduh gimana nih Kus senapan udah jos <tuk> ah kerek dapetiji ya udah punai mobilnya enak punai tekukur jaraknya jauh habis joring-joring masih ragu soalnya kena Getaran, di pokoknya dijuringlah biasa. Daun pisang bolongin, tapi <gupi> lah. Oke, udah, saya enak. Hai, Doni, rela jual tongres. Keknya, <gupi. gupi. tuh>, sing Alhamdulillah poin Waduh Poinnya balap Panggit mobil uh, Alhamdulillah Oh ya yeah. pen kedua telak. nyangkong kita sepele di sini. Okay. Target punai nggak datang datang ya. Tangkal kondangnya belum berbuah. Nah, yang ada aja. Tukur juga sama burung tadi dia turun ke bawah enggak kelihatan kan banyak rumput saya timpuk terbang sini <gifat> ke pohon petai ini hutan langsung poin kedua ya kalah kita sebentar lagi nunggu mudah-mudahan ada target lagi datang oke braya mungkin cukup sekian dan banyak terima kasih ya yang sudah nonton sampai full jangan lupa ya jangan lupa ya like comment and share subscribe channelnya secara hunter fishing ya ya lain kali mah kita ngurak atau mancing berhubung lagi bosen nih ya. bikin hunter dulu oh, ini dapat dua ekor ya lah cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh